Thank mm -hmm. you. Jangan paksakan, jangan paksakan Jangan paksakan, jangan paksakan Jangan paksakan, jangan paksakan. Jangan paksakan. Nah, cinta sedikit tak pernah nyata. Jangan paksa aku muncul cintai jangan paksa aku untuk menyayangimu. Jangan paksa.